Abang Binjai Soalnya dia lagi viral Mulai Jadi sekarang Gak nih mainnya Gua baru kali ini Pula nyobay kan Asik pula kayaknya ini. Main pembinjai pembinjai Bang Binjai, bang Binjai ini. Oh izin dulu kayaknya mau salam, oh, salam dan jai. Dan jai. oh bisa seribu bayang Nanti ingat Oh, ini dia. Ini, ya? Oh, ini iya, lari lari Oke, ini bisa mati kalau kena hantu ini, Guys. Lari aja dulu. Kita coba aja lari dulu. Oh. Izin dulu. Oh. <lunch> 어? Aduh. Gimana lari ini? Aduh. Lari, lari. Aduh. tuh ke tanah dia guys lucu juga ini jangan-jangan <gambilkan> ini sampai ke operan japah ah, pula abang binja ini lagi game okay. ada pocong lagi guys lari lari lari lari lari lari lari kuntilanak guys ada penghuni banyak hantunya guys lari ke mana ini guys jadi kita coba lari aja dulu. Aduh. Kocok aja yang kita tinggi guys. Oh, sambil lari bisa juga ninju, guys. Kita coba tinju buahnya, guys. Oh, tak bisa, guys. Di sini dulu. siapa guys ternyata abang Binjai ya, emang tidak sia-sia dan -sia. juga batang pisang bisa ya. siapa? siapa lah yang bikin game ini emang lucu lagi buat kalian yang belum nyoba silahkan dicoba ya salam <laughs> dari Binjai ya. lari lari lari lari lari lari dari dari Lari guys Ada abang pocong Ada kuntilanak lagi guys Gimana ini banyak lagi hantunya guys? Kita mau lari kemana ini Kita izin dulu Aduh, aduh, aduh aduh ini Tumbang lagi Aduh, buahnya Jatuh buahnya guys ini apa hilang goblok ini gangguin lu sono Ini sampe gamenya sampai kapan finishnya ini guys Buat pas di robot tumbuh lagi guys Heh sama gini, nih. Sama game abang Binjai ya abang Binjai nih. ini Ini sampe nampak sama abang Binjai ini kena marah kita nanti Izin dulu ya guys Ini saran oh yang ngerah ya bang itu guys lari lari lari kalau kayak gini kita mau lari ini kita bisa mati nanti guys <tuh> <tuh> kalian yang mau coba game ini silahkan dicoba soalnya asik lah buat yang lagi kabut lagi putus cinta kan game-game yang kayak gini ini lah yang cocok kan <tuh> Kita coba lagi selamat. Hantu nih kita lawan. Aduh. Bisa mati gua enggak sih? Akan hidup lagi sekitar 4 3 2 1 kabur. Kabur. Kabur. <laughs> lawan akhirnya pocong lagi. Oh, jadi bisa nggak mati bisa mati nggak ya guys padahal dia kan udah mati pocong nih kok bisa mati lagi salam <tik>